Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wahyu, di channel kesayangan kita, Derosa Auto. Hari ini kita berkunjung lagi nih ke tempatnya Pak Charman, Charman Mobilindo di Cipondo. Apa kabar, Pak Haji? Ya, sehat-sehat-sehat selalu, sehat. sehat Pak Haji. Ya, sehat. kasih salam-salam dulu -salam buat teman-teman, Pak Haji. Halo, teman-teman yang ada di luar sana, hadir ke Gang Parit untuk mili unit, <laughs> milih unit. Alamatnya di Jalan Nasi Masari, Cipondo, Kota Tangerang di nomor 08121274354. 354. Hari ini di tempat Baji ada unit apa aja nih Baji yang bisa kita review? Unitnya banyak ada, banyak ya. kapsul, ada kapsul, ada pipi, ada, ada pipi pansa, ada pancas. Ada Pajero. Ya. Ada Pajero. Betul. Ada Pajero juga. Nah, kita mulai dari mana nih Baji? Dari yang paling pojok kali Baji ya? Dari paling pinggir boleh. Ya, boleh. Ini ada mobil apa ini Pak Ji? Aduh, ini, ini mobil ada mobil <coughs> Daihatsu Espas tahun 2002 Cuma sayang sudah terdp Sudah terdp iya. Sudah terdp ya? Sudah terdp Tapi kalau teman-teman pengen bisa dicariin ya? Bisa dicariin, Bisa dicariin ya. ya Ini dianggap berapa Pak Ji? 2002 Ini 33 juta 33 juta Teman-teman ini ada Espas 2002 Tipenya apa Pak Ji? tipe yang bagus nih Jet LX ya Jet ya berarti betul. yang bangkunya ngadep ke depan semua ya betul AC double AC double Jet iya. LX AC double 2002 cuman sudah terdp teman-teman sudah terdp cuman kalau sekiranya teman-teman mau nih teman-teman minat bisa nanti bisa dipesan sama Pak Haji Carman ini dilepas di angka berapa Pak harga jadi Pak Haji. ini di 33 juta 33 juta betul. sudah terdp dilepas di angka 33 juta 2002 Selanjutnya, Pak Ji, kita punya ada di unit belakang apa? Nih. belakang ya. Nah, ada kijang nih. Kita punya kijang. Ini kijang apa, Pak Ji? Ini kijang SGX. Kijang SGX tahun tahun 97. Kijang SGX tahun 97. Pajaknya, Pak Ji? Pajak hidup alamat Rangkas Bitung. Pajak hidup alamat Rangkas Bitung plat A berarti, Pak Ji, ya? Plat A, betul. Plat A ya. Kaki-kaki gimana, Pak Ji? Kaki-kaki senyap, AC dingin, interior ori. Kaki-kaki senyap, AC dingin, interiornya masih orian. Kalau eksteriornya sendiri, catnya kira-kira gimana ini, Pak Ji? Masih... Kalau cat masih mulus, bodi masih ngaleng. Ya. Cat masih mulus, bodi masih ngaleng. Betul. Ini sekedar info, teman-teman, ya, pajaknya hidup di 0923. Betul. Jadi, bulan 9 tahun 2023, plat Betul. A Rangkas Mitung. E, nomor platnya nggak genap. genap. Mau nomor plat genap. Ini diangka berapa, Pak Ji? Ini buka harga lima puluh Buka di angka lima juta, nih, Baji. Kalau teman-teman dirosa sekalian, nih, kalau sekiranya nawar, kira-kira boleh. boleh. Masih boleh, masih boleh, boleh, masih boleh ya. Kira-kira, kalau seumpama centawar lima puluh, gimana, Pak Ji? Ini lima puluh lima, lima masih bonus oli baru, tambah bensin. 55 juta bonus oli baru plus bensin Tapi kalau teman-teman mau harga yang terbaik Langsung hubungi pacar mana aja Datang ke sini sambil ngopi Iya Pak ya? Datang ke sini sambil ngopi Langsung dinego di lokasi aja betul, betul ya Kita punya unit apa lagi Baji Masih ada yang lain Oke okay. Nah ini ada ini kijang juga Ini ada kijang apa lagi nih Baji Ini kijang LSEC Kijang LSX. Betul. Tahun? Tahun 97. 97. Ya. Ini ada ada Kijang LSX tahun 97 LSX. Kijang kapsul. Ini pajaknya sendiri gimana, Pak Ji? Pajak op satu kali Pajak yang ini harus untuk ya. harus BBN. Ya. Sudah blokir. Sudah blokir. Sudah blokir. Harus BBN, sudah blokir op satu kali. Betul. Ini untuk kaki-kaki eh, AC dan Eksteriornya gimana, Pak Ji? Ini kaki-kaki senyap. Kaki -kaki AC senyap AC dingin. AC dingin. Ori mesin, ori. mesin halus. Mesin halus. Betul. Ini dibuka di angka berapa, Pak Ji? Ini buka 58 BBN. 58 juta BBN. Betul. 58 juta BBN kawan-kawan. Sudah termasuk BBN. Ya. Jadi kalau teman-teman minat datang ke sini tinggal dinego lagi aja deh sama Pak Ji, Pak Ji ya. Masih siap, bisa siap, nego dikit siap, kali, Pak Ji ya? Masih bisa nego. 57 juta plus BBN. Jadi lima dengan harga segitu teman-teman sudah cabut berkas Pak Ji berarti cabut ya sudah. Berkas. Langsung atas Berlima nama pembeli panjang ya. Langsung atas nama pembeli. Langsung atas nama pembeli. Iya. Eksterior interior oke okay, Pak Ji ya. Oke okay, semua siap tinggal pakai. Cat masih masih mulus Pak Ji ya. mulus semua. Chat mulus, uh, body masih kaleng. Masih kaleng. Kaki-kaki senyap. Senyap. AC dingin. Tinggal gas. <laughs> tinggal gas. Tinggal gas <laughs> teman-teman. Oke okay, Pak Ji, kita punya unit apa lagi Pak Ji? Masih ada unit yang lainnya. Ini ada unit APV. Si ada unit APV nih. Ini ada unit APV. Betul. Teman-teman semua, ini ada APV. Tahun berapa, Pak Ji? Tahun 2004. Ini ada APV tahun 2004, tipenya? TPL. Tipe, tipe L. Betul. APV 2004 tipe L. AC gimana, Pak Ji? AC-nya dingin. AC dingin, kaki-kaki senyap. Kaki-kaki senyap, mesin halus, mesin pajak, halus pajak. pajak panjang. Betul. AC dingin. Kaki-kaki senyap, mesin alus, pajak panjang. Tuh, nah. udah pokoknya udah istimewa banget dah. Langsung datang aja ke Cipondo, ke tempatnya Pak Haji Carman langsung dinego. Ya, Pak Haji, masih bisa nego kali, Pak Haji, ya? Nego di sini. Harga berapa, Pak Haji? Harga 60. Harga 60 juta. Betul. Dibuka di angka 60 juta. Eh, tahunnya berapa, Pak Haji, tadi? 2004. 2004, dibuka di angka 60 juta. Oke, okay, Pak Haji, selanjutnya kita punya mobil apa lagi, Pak Haji? Masih banyak. Ada Avanza. Ini ada Avanza. Oke, Pak Ji, selanjutnya. Ini mobil apa ini, Pak Ji? Ini Avanza 2006. Avanza 2006. Betul. Avanza 2006, pajaknya 01 2024. Betul. Pajak di 01 2024. Ini untuk eksterior dan interiornya sendiri gimana, Pak Ji? Interior ori, interior ori, masih dingin kaki kaki senap, body dingin, kaki -kaki kaleng, body kaleng, body kaleng, body kaleng, body kaleng, body kaleng, Pak kaleng, ya kaleng, ya, kaleng, body kaleng, body kaleng, body kaleng, body kaleng, Ini dibuka body kaleng, body kaleng, body Ini dibuka di body kaleng, body kaleng, body kaleng, body kaleng, body kaleng, body kaleng, body kaleng, body kaleng, body kaleng, body kaleng, body kaleng, body kaleng, nggak kaleng, body kaleng, body kaleng, body setiap mobil dapat oli baru. Plus bensin, Kak. Yang ini ngompro ngom, damai-damai-damai. Oh, damai. <laughs> Yang ini damai teman-teman. Oh, iya. Tapi tetep dapat oli baru. Di angka 79 juta, teman-teman masih bisa nego. Kalau teman-teman sekalian penasaran, langsung aja hubungi Pak Haji Carman, langsung datang ke Cipondo, sambil ngopi, nego sampai jadi. Ya, Pak Haji, bisa ya, Pak Haji? ya? Bisa, ya. Oke, selanjutnya Pak Haji, kita punya apa lagi nih? Ini kita ada pipi. Ini next selanjutnya. Kita punya apa, Pak Ji? Ini ada PP 2011. APV tahun 2011 tipe tipe GEK APV 2011 tipe GEK Pajaknya 04 2024. Betul. Pajak panjang? Panjang. Pajak panjang plat Jakarta ganjil, teman-teman ya. Nama PT. Nama PT. Betul. Nama PT, Pak Ji ya. Plat ya. ganjil Jakarta nama PT. Ini buka di angka berapa, Pak Ji? Ini buka di 86 buka di angka 86 juta. Sobat-sobat sekalian, di sobat berada, ini dibuka di angka berapa, Ji? 86. 86 juta. Masih bisa nego nggak Pak Masih nego. Masih bisa nego ya. Negonya sampai berapa, Pak Ji? Potong 2.000. Potong 2.000 lagi plus bonus oli baru. Plus bonus oli baru. Yeah. Potong 2 juta plus bonus oli baru kalau teman-teman sekalian sekiranya minat, langsung aja hubungi Pak Ji. Nego, kalau bisa datang sambil ngopi, nego sampai jadi. Pernah. Ini ngomong-ngomong eksterior dan interior sendiri gimana, Pak Ji? Ini original semua. Full original. Iya. Bodinya mulus. Body kaleng mulus. Semua. Kaleng, kaleng semua. Iya. Interiornya orisinil. Betul. Eksteriornya juga, waduh ini masih cakep banget, Pak Ji. Ya, cakep banget ini. juga masih masih masih bagus banget ya. Betul. Oke oke, Pak Ji ya. Nah, ada apa lagi, Pak Ji? Masih ada di dalam Masih ada di dalam ya. Dalam kandang nih. Dalam kandang ya. Siap. Oke, Pak Ji, mau... ini Pak Ji punya mobil apa lagi nih? Ini ada Pajero. Ini ada Mitsubishi Pajero. Betul. Tahun 2010. Exit. Tahun 2010 tipenya Exit. Betul. Teman-teman di rusa sekalian, ini Pak Haji ada unit Pajero Sport tahun 2010 Exit. Betul. Pajaknya, Pak Haji? Pajak hidup. Pajak hidup di bulan 10 tahun 2023. Yeah. Masih hidup Pak Haji ya berarti ya. Hidup. Ini untuk eksterior dan interiornya sendiri gimana, Pak Haji? Ini semuanya ori. Full ori, full ori, kaki, -kaki, ori. kaki empuk, kaya empuk, interior ori, ban empat baru, baru ganti. Waduh, banyak baru ganti teman-teman, ban. ban empat baru, eksterior dan interior masih full orisinil. Betul. Jadi kalau teman-teman sekiranya nih ada yang lagi cari-cari nih unit pajero yang terutamanya untuk tipe exit, ini saya rekomendasi banget. Ada pajero exit tahun 2010 serba ori. dibuka tiba ada nggak berapa pajero? Ini buka 220. Buka di angka 220 juta. Wah, masih terjangkau banget, Pak Haji ya, terjangkau, untuk ukuran iya. mobil istimewa seperti ini, Pak Haji ya. Betul. Semua masih full ori, dibuka di angka 220 juta, ya, Pak Haji ya. ini Pak Haji, kalau sekiranya nih ada yang minat, kira-kira nih, Pak Haji, Betul. masih bisa dinego enggak? Nego. Nego. Tetap bisa dinego. Semua bisa dinego. Bisa dinego. Betul. Di angka berapa, Pak Haji? Pangkas 3000. Pangkas 3 juta. Betul. 217 juta. Betul. Kalau teman-teman masih pengen nego lagi, gimana, Pak Ji? Hadir dulu. Hadir dulu Betul. udah tuh teman-teman. Kalau teman-teman penasaran, dipangkas 3000 sekiranya masih kurang, langsung aja hubungi Pak Ji Charman, datang ke Cipondo ke Gang Parit, datang ke sini sambil ngopi-ngopi, nego sampai jadi, Pak Ji ya. Betul. Masih dapat bonus holding pak Ji? oli tetap dapat, solarnya gimana, Pak Ji? Untuk yang ini. Udah ada barcode-nya di situ. Oh, udah barcode-nya. Udah dikasih barcode. <laughs> solarnya udah dikasih barcode, teman-teman. Iya. Luar biasa sekali. Oke, oke. Selain ini ada unit apa lagi, Pak Ji? Nah, ini ada Oh ini Ini barang istimewa nih Barang istimewa Waduh warnanya Luar biasa sekali warna jarang Baji ya Jarang-jarang yang make lu di jalanan ini Ini barangnya istimewa Istimewa ya mulus banget ya, Baji ya Ini mulus. ini tipe apa Baji kijangnya Baji? Ini tipe LGX LGX tahun? 97 Teman-teman kita punya LGX yang warnanya jarang banget di teman-teman di jalanan nih Oh ini mobil di... istimewa Mobil istimewa warnanya jarang banget tahun 97 Pajaknya di 07 2023 teman-teman Masih hidup ya Pak Ji masih hidup. ya Pajak masih hidup Barangnya istimewa oh, banget oh. nih Mulus banget nih barangnya mulus. nih si Interiornya ori masih cakep Inter sama. Interiornya juga masih ori Masih cakep teman-teman Interiornya juga masih ori teman-teman Masih cakep teman-teman ini dibuka di angka berapa Pak Haji? Ini bukan 60 Dibuka di angka 60 juta Wah masih recommended nih Pak Haji ya Dengan kondisi barang oh, seperti ini Barangnya istimewa Istimewa banget, ya kan Warnanya juga nggak semua orang punya Bukan warna pasaran gitu Pak Haji Buka, ya Bukan ini birunya beda Iya ban-ban juga masih bagus semua Pak Haji ya. ya Dibuka di angka 60 juta Kira-kira dipangkasnya berapa Pak Haji? Kasih yang spesial buat teman-teman di sekalian Pak Haji Pangkas 2 juta Pangkas 2 juta lagi Kalau 4 juta pangkas gimana Pak Haji? Siap hadir dulu bonus Siap hadir dulu masih dikasih bonus oli, teman-teman. Waduh Siap, luar biasa. Ya. Tepuk tangan buat Pak Haji. <laughs> Serba oli baru lu. Serba oli baru. Serba oli baru. Ya. Oke Pak Haji, ini kita punya unit apa lagi Pak Haji? Ada kuda diesel. Ada kuda diesel. Nah, ada... ini ada kuda diesel. Oke teman-teman di Rosa, masih anget gak mesinnya? <laughs> oh, baru masuk kandang. Nih. Baru masuk kandang. Kuda Loh. diesel tahun berapa ini Pak Haji? Ini tahun 2001. Tipenya apa Pak Haji? Tipenya exit Exit 2001 tuh masih panas banget masih nih panas baru masuk Mas, ya, panas banget baru masuk kandang pajak 02 2024 betul 02 2024 pajaknya juga baru teman-teman ini warnanya juga bagus banget teman-teman ini warna biru Paji ya biru, warna ya. biru kombinasi silver Paji ya ya berarti yang udah tutonin Paji ya jadi tipenya exit tuton teman-teman iya. nah ini dibuka di angka berapa Paji ini bukannya 69, bukan 69 juta, teman-teman. Seperti biasa, Pak Haji, pangkasnya berapa? 2000. 2000 lagi, teman-teman. 2000 pangkasnya. Pangkas 2 juta. Ini kalau teman-teman derosa sekalian nawar. Masih bisa, Pak Haji, kali ya. Masih bisa geser dikit. Geser dikit. Tapi hadir dulu ke lokasi. Hadir dulu ke lokasi, unit. cek unit. Nanti ada bonusnya oli baru. Tetap dikasih oli baru. Ini ngomong-ngomong untuk solarnya, mesin solarnya gimana Pak Haji? ngobos nggak nih Pak Haji? wah kalau ngobos nggak usah dibayar ngobos nggak usah dibayar Pak Haji gak ya nggak dibayar ini jaminan Pak Haji ya halus banget ini. mesin alus ya? betul teman-teman dijamin sama Pak Haji mesinnya alus. betul nggak ngobos? nggak 2000? 2001 1 tadi berapa Pak Haji? bukanya? buka 69 69 langsung pangkas 2 juta 67 masih bisa dinego betul. langsung datang ke lokasi ketemu Pak Haji Tarman dikasih kopi nego sampai jadi betul-betul Betul, ya baru bonus oli baru luar biasa <laughs> sekali <laughs> ini untuk eksterior dan interiornya gimana Pak Ji? ini original original masih orian. kaki-kaki ori. AC interior interior ori AC interior ori dingin, AC dingin kaki-kaki senyap, kaki -kaki senyap. Oke okay, teman-teman ini masih ada unit lain-lain lain-lainnya -lain pakai ini unit yang terakhir karena ada yang belum masuk ya bisa ada yang belum dalam masuk perjalanan. ya yang dalam perjalanan apa Pak Ji bisa dikasih uh, rekomen buat teman-teman dalam perjalanan masih di tol ada Kijang Super tahun 93 ada Kijang Super tahun 93 cuman sayang teman-teman ya barangnya belum dateng ya, dan kebetulan ada, ada roper Aceh juga tahun ada 96. roper AC tahun 96 juga ya, ini jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya, Oh dia. yang rovernya berapa Pak Ji kalau yang ropernya buka harga 33 Rovernya tahun 96 ya. Buka harga 33 Betul. Berarti Kijang rover Pak Haji ya. ya Terus kalau yang satunya lagi? Kalau yang satunya sama Buka harga 33 juta Sama 33 juta Seperti biasa kali teman-teman Tetap dipangkas 2 juta Betul. Plus oli baru Betul bukan teman-teman kurang Aduh pokoknya luar biasa sih. Belanja di tempatnya Pak Haji Carman Kepuasan pelanggan nomor satu, ya Pak Haji? Ya, Betul. kepuasan pelanggan nomor nah, satu, kita kan nyari pelanggan di mobil ini. Betul, dan saya juga recommended banget, teman-teman, di sini barang keluar masuk, teman-teman. Hari ini di vlog, mungkin besok juga udah nggak ada, Pak Ji ya? Betul, ini udah ter -DP, ter -DP. belakang. Oh, banyaknya sudah, sudah terdp, Pak Ji ya? Ya, itu espa sudah. Espa juga sudah. Satu kan sudah. Abv ini yang saya... kebromo, Pak Ji ya? Iya, ini yang ini sudah. Yang ini juga ada nih. nih. Ah, nggak apa-apa, Pak Ji. Ini, sudah, ini, nih. ini buat referensi buat teman-teman aja, Pak Ji. Referensi buat teman-teman. Ini juga ada karimun, Pak Ji ya? Iya, ini karimun nih. Teman-teman, kebetulan ini sudah laku. Cuman nggak apa-apa, kita bantu aja buat harga referensinya. Betul. Ini kebetulan lakunya di daerah mana, Pak Ji? Jakarta ya? Ini pembelinya orang. Jakarta Pak. Jakarta ya ini Karimun 2. tipenya apa, Pak Ji ini DX 2002 Karimun DX 2002 laku di angka berapa Pak Ji ini laku 30 eh 53 juta lakunya di angka 53 juta tuh teman-teman tapi sih dengan keadaan mobil yang seperti yeah. ini sih 50 juta 53 juta sih sangat worth it Pak Ji, ya. ya. ini istimewa barangnya istimewa banget teman-teman makanya teman-teman di sini Bajongan pun kayaknya sih kalau untuk luar-luar daerah sih kayaknya masih ketemu, baji ya Betul. Masih, masih masih ketemu sih harganya. Oke, Pak Ji, ini berhubung sudah maghrib, kita sholat ya. maghrib dulu, kita tutup dulu. Kira-kira dari baji masih ada tambahan nggak teman-teman? Ya ada tambahannya di sini uh, pemberitahuan untuk teman-teman di luar sana. Kita jual mobil ini semua sudah dicek kaki-kaki mesin aset semua sudah kita apa kita cek? Cek. Ya. Jadi pembeli di sini, insya Allah udah tinggal gas. Tinggal gas saja. Jadi nggak perlu ada perbaikan-perbaikan yang sekiranya memerlukan kantong tebel baji ya. Kalau masih di sini kompinya masih di tempat, tempat? saya, Hah? karena saya punya bengkel pribadi. Oh ada bengkel pribadi ada bengkel ya? Kalau atau... tes drive dulu sebelum uh -huh. dibayar, apa nanti yang keluhannya kurang pas di hati teman-teman, Mulailah -teman, kita cek dulu. Oh iya siap. Betul. Jadi Sebelum keluar kandang, pastikan teman-teman semua test drive, Betul. rasakan apa yang kurang enak tinggal dikomplain aja. Nanti Betul. diperbaiki Betul. seperti itu, Pak Haji ya. Cuman ini info buat buat teman-teman semua, Pak Haji ambil mobil di luar itu serba dicek. Betul. Jadi kayak kaki-kaki, AC, kelayakan interior eksterior itu semuanya semua sudah dipertimbangkan, Pak Haji ya. Jadi teman-teman beli mobil di sini dikasih oli baru, tinggal gas. Bukan Betul. begitu Pak Ji Tinggal gas Tinggal gas Oke okay, teman-teman Cukup sekian Karena ini udah maghrib juga Kita juga mau sholat maghrib Semoga Dari sekian unit ini Ada yang menjadi referensi teman-teman Untuk membeli Untuk membeli atau yang lagi cari-cari Oke okay? Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum